Guys, bertemu lagi dengan saya, Raindojo. Kali ini saya akan uh, membuat alat yang berguna dari barang-barang di sekitar kita, yaitu bahan utamanya adalah kawat jemuran. Ya, kawat jemuran, kemudian sebilah bambu, ya, bambu kecil ini. Kemudian karet gelang, ya, Oke. Terus kita pakai kabel juga pakai colokan bekas nah. Oke langsung kita buat kita potong dulu kawat jemurannya ini menjadi dua buah bagian seperti ini ya nah, panjangnya kira-kira ini sekitar 60 cm ya dua jadi dua Oke langsung kita tekuk ya guys kita tekuk ini biar sama nah jadi seperti ini kemudian direnggangkan lagi ya menjadi segitiga seperti ini nah terus bagian sini juga ditekuk seperti ini sini juga nah seperti ini Kemudian ini digunakan ya untuk mengikat sini nanti. Nah, terus ini di sini diikat seperti ini. Nah, diikat dulu. Kita ikat pakai karet ya. Pakai karet. Nah, kalau sudah yang bagian sini kita ikat juga. Seperti ini ya Dibikin seperti layang-layang ya. Nah seperti ini, ini. Nah, Seperti ini Kita ikat lagi ya Pakai karet nah, Pakai karet lagi jadi guys seperti ini. Nah, ini udah jadi. Kemudian kita kasih kabel ya. Oke, guys, langsung kita kasih kabel ya. Kita pasang kabelnya ke sini, guys. Nah, seperti ini kita kupas dulu pakai gunting ya. Ya, nah, seperti ini. ini kita tali ya. Sudah kencang ya. Kemudian yang ini juga dipasang posisinya sini. Nah. Seperti ini guys. ini terus kita ikat lagi pakai karet ya Biar enggak goyang kemana-mana kabelnya ya oke Baik. Nah, seperti ini kemudian yang ujung sini Baik. ujung sini kita kasih colokan ini ya, ini colokan bekas. Guys, ini karena rusak ya, saya kasih ini aja. nanti colokan tv ini. langsung kita coba aja ya ke tv ini ya. Oke guys, langsung kita colokan saja ya ke, sini, ke tempatnya. Nah ini guys, kita colokkan nah ini guys penampakannya guys bening eh, ya guys bening ya guys nah jos kita coba cabut ya kita coba cabut kita cabut ya nah, ya ini sekali, ya. sama sekali. Nah, ini guys antenna fenomenal antena paling joss seabad ini terima kasih